Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiukai Ikebana Ikebana. Memakai vas keramik ini. Ini saya imajinasinya ini lagi mau Halloween, ya. Ornamen yang saya pakai di sini adalah uh, rotan dikasih kawat lalu di gulung uh, benang wol. Ya. Jadi di sini saya ada ranting, saya pasu, eh, masukkan ke dalam wadah ini. Di dalamnya ada foamnya, lalu ada batunya. Nah, ranting-ranting ini saya untuk mengikat eh, stick-sticknya ini. Ya, jadi sticknya ini diikat di sini. Ya. Lalu ini ada kalelawar kalelawar juga ada kawatnya di sini yang diikat juga di sticknya. Ya. jadi hmm, imajinasi rangkaian hari ini untuk temanya Halloween ya. bunga yang saya pakai hari ini adalah bunga helikonia ya cantik sekali lengkungannya heliconianya ini saya akan pasang di sini heliconianya ya saya akan pakai dua hari ini satu lagi saya pasang di sini oke seperti ini ya, karena di sini udah berat, maka saya imbangi di sini dengan bunga heliconia yang cukup besar, supaya ada keseimbangannya. Jadi nggak seperti berat sebelah. Lalu saya ada gebra, gebranya lekuk-lekuk begini, cantik sekali Saya akan pasang di sini gebranya. Lalu saya ada daun, daun puring ini, yang saya akan pakai mengib. Imajinasikan ini nanti saya akan buat seperti kastil ya, jadi kastil tua yang isinya nggak tahu apa itu ya. Ini saya udah kasih kawat ya, saya akan taruh di belakang ya. Saya akan pakai tiga di sini seperti ini tampak depannya. Ya, jadi seperti ada kastil tua yang tidak berpenghuni, mungkin penghuninya Dracula, serem ya. Gebranya ya, sini saya kasih kawat supaya bisa ditekuk, supaya dia bisa smile sama kita. Kita pencet dulu sedikit supaya dia soft, supaya dia tidak patah, karena kalau kita langsung tekuk, dia bisa patah. Lalu yang pendek saya taruh di belakangnya. Ya, seperti ini. Ya. Lalu saya ada bunga krisan pompom, saya mau ngambil warnanya. Tetapi krisan pompom ini besar sekali. Yang gebra saya kecil. Jadi saya mau kasih dia nyumpet-nyumpet aja. Intip aja sedikit. itu ya dia ngintip aja sedikit ya. Nah, sekarang kita kasih apa ya? Asirainya atau penyuntingnya. Ya, pemanisnya ini ya. Tata di sini. Yang pendek, terus saya kasih yang lebih panjang lagi. Saya kasih lebih panjang lagi. Jadi dia bersusun. Nah, Lalu di bagian sini agak kosong ya. Bagian sini agak kosong, saya mau isi dengan justisiannya. Justisiannya yang warnanya untuk e, supaya e, bisa ada transisinya. Di sini kuning, di sini agak ke kuningan juga. Kita kasih di sini. Ya, jadi kita kasih di sini justisia untuk menutupi yang kosong. Lalu saya akan kasih sedikit lagi justisianya justisiannya di belakang ya, kita kasih di belakang dia agak ngintip aja sedikit nah, jadi deh rangkaian kita rangkaian ya. juga tema Halloween ya memakai ornamen ornamennya ini rotan yang dibungkus benang wol ya warnanya di sini warna analog ya Bersebelahan ada ram merah keorenan, orange, lalu ada sedikit kuning-kuning, jadi di sini sedikit saya memakai warnanya itu warna analog, dan dia itu warm, ya hangat, ya, jadi sudah selesai rangkaiannya, Jiyuka Tema Halloween, jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe, terima kasih.